Ini yang paling terkenal dari Pythagoras ideologi pandangan bahwa number is rules of the universe. Hakekatnya alam semesta itu angka. Ini kan unik. Kamu selama ini menganggap matematika itu kan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia mistik, apalagi filsafat yang dalam katanya Pitagoras enggak. Matematika itu adalah hakekatnya hidup. Alam semesta ini oleh Allah diciptakan. Dengan rumus-rumus Yang pasti kalau hari ini Mungkin kita menyebutnya sunnatullah Dan dasarnya sunnatullah itu harmoni Harmoni itu Pasti matematika Nanti Pitagoras Ini juga nanti dikenal juga Sebagai ahli musik Ada cerita Satu ketika ada anak muda Yang nafsunya meledak-ledak nafsu syahwatnya kayak kalian mungkin habis nonton video yang kamu download itu <tuh> <tuh> ya yeah. terus anak muda ini didekati oleh Pitagoras, terus Pitagoras bernyanyi jadi mendengarkan lagunya Pitagoras, tuh, nafsunya langsung turun ya, yeah. boleh kamu coba Ya, nanti kalau ada temanmu lagi bernafsu Kamu nyanyi Nanti kan nafsunya hilang ganti marah <tuh> Oke Nah Dunia ini hakikatnya adalah Angka-angka Angka-angka itu berarti Harmoni-harmoni Kalau pakai bahasa kita itu sunnatullah Jadi semesta ini diciptakan Kalau bahasa di situ dengan Perbandingan-perbandingan dengan harmoni ada panas Ada dingin Ada, itu kan harmoni-harmoni Ini kan kalkulasi-kalkulasi matematis Musik kan juga begitu Notasi-notasinya harmonis Jadi hakikatnya Alam justru harmonis Allah itu membuat sunnatullah Untuk dunia ini biar seimbang Harmonis Dan ngomong harmoni itu kan ngomong hitungan-hitungan, Perbandingan-perbandingan begitu ke, harmoni harmonimu kacau kalau manusia secara fisik mungkin dia sakit kalau alam ya mungkin kadang ada bencana kadang ada itu itu karena harmoninya rusak jadi hakikat hidup ini hakikat dunia ini itu sifatnya numbers angka-angka matematika maksudnya apa dia berada dalam konstruksi harmoni-harmoni perbandingan-perbandingan Nanti ini mungkin diadopsi oleh Kita kenal Falsafah Yin dan yang kemudian kita kenal Falsafah Kalau di Jawa ada Sastrojendro, itu kan sebenarnya Ngomong harmoni-harmoni Kebaikan dan kejahatan itu ya Ada dalam rangka harmoni-harmoni Kalau tidak ada kejahatan, ya mana ada kebaikan Kalau tidak ada Orang sakit, di ya mana ada dokter keberadaan dokter menisayakan adanya orang sakit nah, itu harmoni-harmoni kalau tidak ada orang miskin, mana ada orang kaya ah logika-logika semacam ini kalau diterjemahkan secara verbal ya lahirnya angka-angka keseimbangan disitulah maka katanya Pythagoras number is rules the universe angka-angka ini yang mengatur dunia, dia yang membentuk alam semesta, berarti apa? dialah hakikat dari realitas hakikat dari alam semesta tidak ada satu pun hal, makna keduanya yang tidak bisa dikenai angka-angka laptop ini jumlahnya berapa? kamu akan menyebutnya angka Lebarnya berapa Panjangnya berapa Dan seterusnya Kamu marah berapa lama Sejak kapan Mulainya jam berapa Selalu angka-angka Apapun Tidak ada yang tidak bisa dikenai kaidah angka-angka Maka Hakikat segala sesuatu Kalau versinya Pitagoras Ada di angka-angka Oke okay. Ini pandangan yang paling terkenal Agak aneh mungkin karena selama ini tiga kita anggap matematika itu logika biasa di luar dunia mistik Tapi Pitagoras mampu menyambungkannya Jadi ternyata angka itu sakral Dilanjutkan lagi mendaya gunakan angka Maka lahirlah mistik angka-angka Saya tidak tahu ada hubungan apa dengan Jawa misalnya di Jawa itu kan selalu ada pitungan-pitungan orang menghitung kamu lahirnya bulan apa tanggal berapa Oh kalau gitu jodohmu tidak boleh yang hari ini tanggal sekian itu kan hitungan-hitungan entah pitagoras nya yang dapat pengaruh dari tradisi timur karena dia banyak jalan ke timur atau sebaliknya saya tidak tahu tapi Pitagoras juga yang punya gagasan angka-angka sebagai mistik. Angka satu maknanya apa? Itu kan kalau di ajarannya Pitagoras misalnya di situ diyakini misalnya angka satu itu simbol dari awal segala sesuatu. Kemudian angka dua itu simbol dari materi. Materi itu kan sifatnya selalu dualitas. Besar, kecil, panas, dingin, dan seterusnya. Angka tiga disebut bilangan ideal karena tiga itu ada awal, ada tengah, ada akhir. Tiga juga sakral karena dia jadi titiknya sebuah segitiga. Tiga juga dianggap sakral karena simbolnya dewa, dewa Apollo. Membaca semacam ini itu yang disebut mistik angka. Empat-empat itu lambangnya empat musim. 7, 7 itu jumlah planet Saat itu orang ngertinya jumlah planet masih 7 Jumlah Dawainya Lira Kemudian ulang tahunnya Dewa Apollo dan macam Ini namanya mistik angka Jadi angka ternyata ada Maknanya Yang akrab Dengan tradisi Saya tidak tahu ini tradisi Islam Apa tradisi Yang jelas tradisi mistik Mungkin teman-teman pernah dengar istilah Raja. Raja itu kan tulisannya angka-angka. Kadang -angka. empat, ada kotak, terus empat, tiga, dua, satu, pokoknya dijar jajar gitu. Terus kadang ditulis, terus dilipat, taruhlah ini di depan pintu sehingga bahaya tidak masuk. Itu Raja. Itu sebenarnya sama logikanya dengan ini. Mistik Angka. Jadi setiap angka punya daya. Dia menyimpan rahasia sesuatu. Oke okay, yo, mungkin menurutmu sekarang Allah pak, yo angka kan ya sekedar angka. Yo level kita memang belum nyampe ke sana. Jadi wawasan saja sementara ini. Oke, okay. ah itu kan musrik pak, itu kan bid'ah ya, tidak apa-apa. kalau kamu anggap musrik, ya jangan dipakai kan gitu aja. Jadi ada yang punya logika semacam ini. Kalau angka 2 itu genap Simbolnya maskulin Angka 3 itu ganjil Simbolnya feminin Maka angka 5 adalah simbolnya pernikahan Karena 2 tambah 3 sama dengan 5 Itu <tik> <tik> Iya <Loh> Itu kita goras Iya <tik> <tik> yeah. Jadi Ini kan membacanya gak rumit Kamu boleh pakai simbol-simbol Kayak gini kan jarang orang ngerti kalau ngajak, nikah yuk kan enak kita lima yuk nah. selama ini kan dua atau tiga sekarang kita jadi lima yuk itu namanya mistik angka